Terima kasih telah buat apa gagang parang tadi patah ya tadi kerja kerja buruk ini kalau ayah lihat sini dulu. Gitu. kalau ayah pulang kerja kok pangeran enggak ada kemana jalan jalannya kemana Ayak pun kalau pengiran mau pergi sekolah, Ayak nggak ada Mau pulang sekolah pun, udah pulang sekolah pun juga nggak ada Namanya ya jam tengah tujuh udah berangkat kerja Sekarang jam enam sama Mama Nanti pulangnya jam tiga apa nak? Aku mau kerja, pak. nggak boleh anak, anak kerja. Nanti bawa kena apa? Perlindungan anak, pekerjaan anak di bawah umur. Kalau bawa kasih uang aja lah ya, untuk beli jajannya. Nggak, pak. Ini aku uangnya. Kata ayahku boleh. Ini terima. untuk beli jajan aja. Ya? Nggak. Aku kata ayahku nggak boleh Terima uang dari orang kalau aku nggak kerja. Uh, jadi gimana nanti wawa kena apa loh pelanggaran ham perlindungan anak. Uh, jadi gimana? Oh, enggak duduk-duduk sini ya duduk Tidak. sini Tidak. Kok. kok kasihan banget lah neng anak-anak ini uh, berarti punya jiwa apa ya mandiri gitu. Kalau memang gitu ya ini wawa nggak maksa. Oke, okay? okay. tapi karena kalau mintanya harus kerja mau baru di, mau dikasih uang, ya, biar kalau ajarin. Gitu. Nah, ayo kita kerja situ yuk. dah, udah sore, yuk pulang yuk Udah sore? Sire hmm. nah, ini wanginya Ini, untuk taman beli jajan ya, nah, ya. Jangan dihabis-habiskan nah, Untuk jajan sekolah besok ya Ya, makasih Nah, jadi pulang naik apa? Jalan Jalan, pulang nanti sama mama aja Enggak, Wak. biar aku jalan aja. Oh hati -hati. Hati -hati, ya, udah yeah. begitu, hati-hati. Hmm. Hati-hati ya, yeah. iya, enggak, enggak, iya. bulan kemana? main-main sama kawan. baru hmm, gini kok baru pulang. besok hmm. jangan lama-lama lagi kalau main pulangnya ya. ya. udah masuk.